peristiwa lama berlaku makan masa lalu tapi rekah di dalam satu ayat peristiwa yang akan berlaku sebelum siapakah hari kiamat selesai dengan keadaan manusia yang hidup rosak banyak maksiat dan hampir-hampir orang yang tak pandai nak sebut perkataan Allah atas muka bumi Tak pandang nak sebut astagfirullah, nak minta apung dosa, dia sendiri pun tak pandang. Wayawmayum. فَخْفِ الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُ مَرَّ السَّحَابِ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 وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ <coughs> 87-90 Surah 6 Allah Ta'ala firman hari yang ditiup sangkakala. Suruna yang paling besar dan semua makhluk akan dengar. Suruna yang akan ditiup oleh malaikat Israfil. Yang Allah Taala firman dan ingatkanlah hari ditiup pada sangkakala. Lalu terkejutlah maknanya gerung gementar, makhluk-makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Dan kesemuanya akan datang kepadanya iaitu datang kepada Allah dengan keadaan tunduk patuh. Ni Allah, royak ni reka Peristiwa lama berlaku, maka masa lama tapi rekah di dalam satu ayat. Peristiwa yang akan berlaku sebelum sampai hari kiamat selesai. Dengan keadaan manusia yang hidup rusuk, banyak maksiat dan hampir-hampir orang tak pandang nak sebut perkataan Allah atas muka bumi. Tak pandang nak sebut astagfirullah. nak minta apung dosa dia sendiri pun tak pandang. Nabi royak di dalam beberapa hadis, sehingga apabila ditanya, Mung ugamu gapo?" Setengah-setengah orang -setengah hilang pala, "Eh, aku tak tahu." Aku tak tahu la tanya ugamu gapo tahu aku. Kecik bahasa manusia pun Ya wak tak reti Ya wak tak pehe Padahal dia reti bahasa Sama-sama kecek Sebab tu ayat belum pada ni Allah Ta'ala rayak Nate daripada bombing ni baik Mari kecek dengan manusia Sapa kau nate? Kena mari dakwah Mari duduk rayak kepada manusia Manusia sama-sama manusia Tak saya dengar Tak saya reti Dan tak saya pehe Wak katuk telinga Padahal telinga dia tak ada tuli Tak ada buta mata Dan sebagainya Sebab tu lah Allah raya katanya, hari ditiuk pada Sangkakala lalu terkejutlah. Maknanya getah, kocok habis. Penduduk langit dan penduduk bom. Penduduk artinya, cawfa dengan caw pandin Caw lok tang lai. Kocok, getah habis. Masya Allah. Sebab itulah, Allah raya di sini, illa man Allah kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Hak tak mati. Hak tak getah terutamanya hak tak gerung, tak getah Ulama royak katanya wahum syuhada fa innahum ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Oger okay, hak tak getah hati pada waktu tu hak pai sema nesialah orang-orang yang mati syahid. Sebab tu kita pun kalau minta sokmo dengan Allah Taala supaya Allah Taala kita mati syahid. Sebab ke apa? Orang yang mati syahid mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka, diberi rezeki sokmo. Orang mati syahid ni tidak dianggap sebagai mati. Di sisi Allah Taala dia hidup sokmo, diberi rezeki sokmo. Siapakah bakit di hari kiamat nanti. Pastu termasuknya yang tak matilah, maksudnya tak ada getar, iaitu pok-pok malaikat. Malaikat hok hok jadi pemimpin-pemimpin malaikat, malaikat Jibril ataupun Jibrail, Mikail, Israfil. Pastu lain pada tu mati belakang. Masya-Allah. Nak dan kesemuanya akan datang kepadanya dengan keadaan eh, tunduk patuh. Satu hadis eh? Satu hadis. Dia cerita daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ma ya katanya ada seorang lelaki datang duk kecek. Maafkan lelaki itu mari tanya, "Ha hari kiamat" Gatu gani, gatu gani banyak Dia pun sebut Abdullah raya katanya Subhanallah Ataupun dia sebut katanya La ilaha illallah Ataupun lebih kurang tu lah Abdullah pun raya katanya Aku ni hampir-hampir berasa tak sedek raya Cerita banyak Tak sedek bali banyak Ha-ha hari kiamat Sebab Orang tahu berlaku sahabat sahabat Nabi Pakaduk kecek rata berlaku Hubungi dengan hari kiamat Tapi Aku tengok Kepada keadaan yang akan berlaku tak lama lagi Alhamdulillah ayat katanya Rumuh-rumuh akan diruntuhkan Nak no, ayat katanya Akhir-akhir Dekat dengan nak kiamat Nanti kita boleh tengok Kata, ha, gitulah Rumuh-rumuh rutuh -rumuh, Bukit-bukit Hacur, gotuh, gonik, gotuh, gonik Berlakunya gepa-boming, gepa-boming Wayakun, wayakun Ia sebut Akan berlaku banyak-banyak perkara qan, Lepas pada tu dia apa sebut. Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi sebut katanya La adri aaman. Ka ibn Abdullah bin Amru Gaya katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cerita Nabi katanya akan keluarnya daripada umat aku ni, iaitunya Dajjal. Dajjal ni manusia dah. Saya duduk menin seumur, so takut-takut kita silak duduk peheh katanya. Dajjal-dajjal ni sepengah botol besar, jing, bukit-bukit. Dajjal ni adalah manusia. Nabi rakyat katanya, umat aku sendiri ni. Ada di kalengnya umat aku, sorry. Namunnya Dajjal yang digelar kan dajal. Dajal maknanya apa? Penipu. Orang pandai lialim. Orang anak Nak igat. nak nak nak nak apa ni? Nak nak. Eh uh, halah berani dengan dia. Tak berani mudah-mudah. Dia pandai belik, kok tu belik, kok ke koke, kokeh kokeh kokeh kokeh lucu. Kokeh kokeh kokeh kokeh. Hmm. kena tipu ke dia. Sampai orang jong jatuh agama dan kena menipu banyak. Nabi rakyat katanya, maka dajjah tu akan duduk di atas muka dunia ni 40. Abdullah rakyat katanya, aku tak tahu katanya 40 hari kau, 40 bulan, kau, kau 40 tahun. Tapi lepas pada tu, Allah Ta'ala akan bakiknya, akan buat turungnya. Isa bin Maryam. Nabi Isa ni, Nabi rakyat katanya, super, hampir-hampir super dengan suara sahabat. Namanya Urwah bin Mas'ud. Nak-nak supah. Sebab Nabi sebab Nabi Muhammad ni, dia tengok dah. Nabi Isa, waktu perjalan dia, Israq dan Mi'raj. Dia tengok dah. Rupa palah. Maka, dia kata katanya supah dengan Orwah bin Mas'ud. Faya tulubuhu fayuhlikuhu. Maka Nabi Isa ni, tamla, dajjal dan membunuhnya. Maka ni, ada di dalam hadith lain. Nabi kata katanya bunuhnya di satu tempat di negeri Syam ataupun di Suria pada zaman dah ni namanya Bab-Lud Bab situlah tepat daja kena bunuh. Oleh Nabi Isa. Thumma yamkuthun nasu sab'a sinina laysa baina ithnaini adawah. Ketika Nabi Isa duduk ada atas dunia waktu tu lebih kurang tujuh tahun. Ame damainya dunia ni sehingga orang tak tak banlah Dua orang apa tak ada bala. Tak ada seteru, tak ada. Maknanya tak ada benar-benar hak -benar tak molek. Molek belakang. Masya-Allah. Ini ketika Nabi Isa duduk ada. Summa yursilullahu rihan baridatan min qibal asyam. Lepas pada tu? Lepas pada Nabi Isa mati. Akan adanya angin sejuk. Angin yang sejuk mari daripada sebelah syam fala yabqa ala wajhil ardih ahad fi qalbih mithqal dzarratin min khairin aw imanill qabadathu angin itulah yang akan masuk di dalam hidung nanak orang orang yang ada ime, orang yang ada kebaikan okay? maka angin itu akan masuk maka matilah nabi ayat katanya hatta law anna ahadakum dakala fi kabidirat jabalin la dakhalatu alaihi hatta taqbidah sehingga seseorang tu masuk duk dia dalam gelong bukit sekalipun tak siwi angin tu masuk dalam hidung dia dak angin tu akan masuk dalam hidung lepas tu akan mematikan manusia yang ada ime ataupun orang yang ada kebaikan hak tinggal di atas muka dunia pada waktu tu nya manusia yang dinamakan syirarul nas manusia yang jahat yang karuk yang tak reti dah. Kebaiknya. Ke. Tapi hak dia reti, hak dia pandangnya, benar mungkar, benar dosa. Hari-hari-hari suksamran dengan kejahatan, maksiat, karub. tu manusia di akhir-akhir sungguh. Akhir-akhir dunia. Tulah Nabi katanya, kiamat akan berlaku ke atas mereka itu. Sebab tu kita, Allahah alam dah, tengok kepada keadaan dunia, zaman-zaman learning, masih lagi ada banyak lagi kebayik ke yang manusia dok nok dok buat doa amal tengok kepada keadaan yang berlaku bungung-bungung hari kiamat memang sudah pun, sudah pun merata-rata tepat yang berlaku go to goni tapi alamat kiamat hak besa-besa tak ada berlaku lagi tak berlaku lagi seperti matahari naik sebelah lejat jatuh nah nabi Isa tak ada turun lagi dah tak timur lagi tapi kita di atas dunia ni kena try and from belah katanya Apabila peristiwa tu berlaku Gotuh, goni gotuh, gotuh, gotuh Maka Tanda katanya dunia yang sudah pun Tua dah dunia ni Yang Allah tak ada jadi belum pada Nabi ada lagi Tua dah lah Sebab itu dia ganyai belakang Supaya kereta motor Lama-lama Enjing-enjing Dia mula Nak patah sekeru Nak luh Itu luh ni. Supaya orang Umur dia kaya banyak-banyak Dia mula tak luk Letih Lesu Penat Leloh Gitu ganih ada belakang Pas dunia apa? Dunia tua dah. Kita pegam gambar katanya dunia yang akan menuju ke arah berlakunya hari kiamat tak lama tu Tuhan pun royak. jibala tahsabaha jamidatan wa hiya tamurru marrasahab. Dan engkau melihat gunung-ganang. Gunung-ganang ni artinya bukit-bukit. Semua bukit tu dah Engkau menyengkuyong, diam, membeku. Duk pehe katanya bukit, duk jugu, duk die. Tu mana Diam, membeku. Padahal iyo bergerak cepat seperti bergerak awan. Nih Keadaan yang berlakunya hari kiamat. Sebab tu Allah Ta'ala ada di dalam kroe dalam beberapa ayat. Wa idal jibalu syirat apabila bukit-bukit diperjalankan suyirat artinya apabila bukit hak duguk besar tu akan dibawa terbel supo dengan awel dalam surah taha Allah taala firman wa yasalunaka 'anil jibal orang ramai akan tanya mong hey Muhammad ha bukit yang akan berlaku pada hari kiamat faqul yansifuharabbinasfa katakanlah hey Muhammad kepada orang hak tanya saat ni Allah Ta'ala akan peracur bukit-bukit sehingga jadi supaya dengan bulu yang ataupun habuk yang berterbenging. hancur habis. Bukit-bukit yang besar. Lepas tu manusia nak pergi duduk mana? Masya Allah. Sebab tu, bukit-bukit yang ada di dalam kera'i ni, tu herayat ada beberapa tempat. Yang menunjuk katanya, mereka bukit-bukit eh, tu hancur. Bukit juga menjadi tempat duduk bagi manusia. Okey, okey, zami dulu. Watan hitunal Jibala Buyuta dan kamu hepoaad poa Samud tebok bukit, pahak bukit sebagai gomo-gomo, tepat ke dieme bagi kamu. Sebab tu Allah Ta'ala jadikan bukit yang kita tengok kukuh begitu besar, akhir sekali akan tergebeh supornya bulu ayeh Ataupun pun supornya kapah dan sebagainya. Allah Ta'ala ada lagi. Demikianlah perbuatan Allah yang telah membuat tiap-tiap sesuatu dengan serapi-rapi dan sebaik-baiknya. Buat juguk, gotu-goning, gotu-langing, bitai matahari, tapi satu hari nanti akan pecah, akan hancur. Tuhaih pengraya. Innahu khabirum bima taf'alun. Tuhaih raya di dalam satu ayat ni banyak-banyak cerita, banyak-banyak reang. Nak jadi kita pakak-pakak mikir. Padahal saat ni ia raya haa bukit. Raya haa makhluk dia. Lepas tu, sesungguhnya ia amat mendalam pengetahuannya. Akan apa yang kamu lakukan. Nak ayat katanya, Hei manusia, ikutlah. mau nak duduk lagu mana. Tapi Allah Ta'ala tetap tahu. Haa, keadaan kamu dan gapa yang kamu buat. Sebab tu, nah, bila kita tengok dua dua ayat yang Allah Ta'ala firman di sini begamalah katanya ini adalah suatu kudrah dan iradah yang Allah Taala kehendak nak wujud macam tu balik kita ni kena sedia sokmu untuk persediaan untuk mati ni mula-mula sekali sebab tu nabi royak di dalam hari pada royak adalah hadis katanya kiamat yang setiap orang akan menghadapinya iaitu nyawa mati Lepas bila kita mati Kita tak boleh rayak kok orang Orang hidup, hidup lagi katanya Macam mana sakit Seksa nak mati Ini tak boleh rayak oge yang mati dah boleh rayak Lepas tu, kita pun satu hari Kita kena mati Sapa umur kita Akhir ajan Saya dengan Nabi SAW nah, Seperti mana saya ada cerita Acak-acak kali juga. Nabi tak nak mati tak Nabi suruh Orang yang duduk dikeliling dia Ada tak berapa orang Nabi suruh ambil air Nah, Suruh ambil air Orang pun ambil air segeluk Mari tak tepi Nabi Nabi tak ada nak makan tak Tak ada nak minum tak air Tapi Nabi celuk Tangir dia masuk dari air Serta dengan Nabi sapu muka dia dengan air <coughs> Air yang dia celuk saat ni. Nabi sebutnya La ilaha illallah Innal mauta sakarat. La ilaha illallah, sakitnya nak mati. Tengok setara nabi lagi mengadu ha kepada Allah, sakitnya nak mati. Apatah lagi kita manusia tamada yang banyak dosa, banyak salah, banyak buku dengan Allah, dengan manusia, masya-Allah. Ha ni perlu kepada kita fikir baik-baik dekat-dekat dengan nak mati, tu bagi bagi orang okay, nak mati tu dia tahu katanya sekali lagi boleh jadi dia nak mati dah apa tahu lagi mati dengan caplan mati dengan tiba-tiba dengan -tiba. kita tak ada score katanya kita nak mati ha nah, sebab tu kena kena sedia sokmo dan kena buat jadi ingat sokmo kepada mati nabi royak akthiru min zikri hadhi hadhi min ladzat mu banyaklah ingat kepada mati yang mana mati tu akan gapo akan boleh perenyak Tomu perasa eh, lazak ke dunia eh. air. Nah, Dua ayat. Saya baca saat ini empat ayat. Tapi masa dah habislah. Untuk kita <coughs> ingat sebagai katanya ini adalah peristiwa yang Allah Ta'ala firman hubungnya dengan hari kiamat. Dan kena atas diri kita masing-masing. Wallahu'ala wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa warahmatullahi wabarakatuh.